Holla everyone, welcome back on channel Mah Watch. Well kali ini aku akan mereview salah satu uh, barang yang benar-benar termasuk salah satu seri Sultan ya. Barang apa itu? Ini dia. Stay tuned. Ini adalah salah satu 55 anniversary Seiko Diver watch ya. Oh, ini temanya yang diusung Seiko kali ini adalah 55 tahun anniversary dan dia punya lambang killer whale di sini ya. Well, apa isinya yang di dalam sini? Langsung aja ya. Ini adalah manual dan ini adalah international warranty book. Langsung aja. Voila Well, boxing cukup eksklusif ya Nggak kayak uh, anniversary yang udah-udah Seiko biasanya cuma ngasih box uh, regular Dengan uh, ada logo biasanya anniversary Atau mungkin special edition Well, kali ini Seiko bener-bener spesial banget ya Nggak kayak biasanya sih Oke, okay, lihat sih Ada apa lagi? Oh, no Okay, Cuman ada ini, aku rasa beberapa dari kalian udah ada yang familiar ya dengan tipe ini ya, karena ada salah satu versinya yang termasuk di 55th anniversary ini yang merupakan uh, trilogi ya, satu kesatuan ya. Jadi dia punya box eksklusif, namun di dalamnya itu udah merupakan trilogi ya. Nah, ini adalah Seiko ngeluarkan yang per piece nya ya the history of seiko Divers watch 1975 atau 1975 well seperti yang kita lihat semua kalian pasti udah kenal banget ya terutama bagi penggemar seiko atau penggemar model ini pasti udah tahu kan ini model apa well ini adalah tuna auto 1000 ya ini adalah tuna profesional 1000 meter Well, langsung aja aku kasih uh, bahasan singkat Untuk diameternya ini cukup besar ya Kurang lebih totalnya di 53 mm Dengan bezel keramik Dengan rotating bezel yang cukup uh, crisp ya Renyah, solid, dan gak terlalu loose Ini nice banget dan untuk automatic movementnya Seiko ini menggunakan kaliber 8L35 dan bagi kalian yang belum tahu kaliber 8L35 ini juga dibuat khusus di dalam studio Grand Seiko ya. untuk uh, Seiko ini juga memiliki fitur hack and winding jadi kalau kalian set dia detiknya akan berhenti, ya. Dan ini untuk cara settingnya juga uh, sama seperti yang lain, dan dia memiliki fitur uh, hand winding, ya, untuk memenuhi power reserve secara instan, ya. Nah, untuk bahannya sendiri, Seiko ini menggunakan titanium, ya, karena bodinya yang cukup bulky dan main cukup tebal, ya. Jadi seiko menggunakan uh, body titanium untuk talinya menggunakan silikon rubber ya. Yang sebetulnya silikon rubbernya ini walaupun lembut tapi uh, dia cukup kokoh ya. Tapi untuk buckle sama holdernya tetap menggunakan titanium juga. Wow. Jadi buat kalian yang uh, udah familiar dengan titanium pasti udah tahu ya kalau titanium ini sebetulnya walaupun lebih ringan namun sebetulnya lebih kuat dari stainless steel ya dan kelebihannya lagi dia adalah anti korosi jadi buat kalian yang biasanya punya bermasalah dengan uh, keringat yang acidnya terlalu tinggi atau berhubungan dengan tempat-tempat yang udaranya kurang bagus ya sebetulnya ini adalah jam yang sangat cocok buat kalian ya dan lebih cocok lagi buat kalian-kalian yang memang udah menjadi hardcore fansnya Seiko ya terutama yang udah mengenal Seiko dari nggak cuman hanya sekedar model tapi dari segi historical juga ya ini cocok banget buat kalian Aku rasa salah satu anniversary ini tetap wajib masuk dalam koleksi sih dan untuk kacanya sendiri ya kacanya ini memang flat tapi dia mudah menggunakan sapphire crystal dengan air coating jadi bisa dibilang uh, clean banget modelnya ya ini salah satu yang uh, daya tarik dari Seiko yang aku suka sih Bentuknya bulky dan tuna ini juga salah satu uh, model dari jam Seiko yang uh, aku suka karena modelnya sangat khas ya walaupun bulat, simple Tapi justru ini yang membuat dia itu menjadi khas ya Ibarat kata orang kalau udah pakai ini orang pasti bilangnya akan tuna Seiko Jadi jarang banget ada brand lain yang benar-benar mirip. Oke, sekarang kita coba on hands ya. Diameternya cukup besar. Kalau dibandingin sama Franken Monster aku, cuman bedanya kalau Franken Monster aku uh, dia ini locknya ada di luar, nah, sedangkan yang menarik dari Tuna ini, walaupun karena diameternya besar, dia memiliki hidden lock ya jadi lock ini baru kelihatan kalau seandainya kamu lihat dari back case, ya nah, locknya dia ada di dalam sini oh iya, untuk kalian yang suka gonta-ganti strap, uh, locknya dia punya ukuran kurang lebih 22mm ya jadi, kalian terserah mau ganti ini dengan uh, bracelet, mau dengan uh, Zulu atau NATO, atau tetap stay di originalnya dengan silikon rubbernya. Terserah kalian, tapi tetap jangan lupa untuk perhatikan size luck-nya ya. Dan untuk penggantiannya juga mudah, di dalam lock ini juga terdapat look hole. Jadi, kalian tinggal dorong aja spring barnya menggunakan jarum. Itu juga udah cukup untuk uh, plug and play strap cycle ini ya Oh iya, untuk yang belum yakin akan diameternya Ini aku kasih kalian langsung ya Ukuran diameter bodinya adalah 51,86 ya jadi ini buat kalian yang suka dengan jam-jam besar ini cocok sekali buat kalian ya 51 mm,85 aja ya, kurang lebih kalau dibulatkan sekitar 5 cm 2 mm ya atau 52 mm dan untuk yang penasaran sama ketebalannya ya ini aku ukur juga well ini kurang lebih memiliki ketebalan 17,75 ya atau mungkin hmm, hampir dua senti ya kalau dibuletin mungkin 18 mm ya tapi ini kurang lebih ketebalannya dia adalah 17 mm titik satu ya mungkin aku bisa buletin di 18 mm ya jadi kurang lebih hampir 2 cm. big, bold, beautiful tapi benar-benar tough banget ya dan salah satu kelebihan dari movement ini dia juga udah memiliki uh, shock resistant ya Well, oke. Okay. Inilah Seiko Tuna Automatic 55 Anniversary buat kalian. Dan jangan lupa ya, ini adalah limited edition dengan limited number ya. Dan kurang lebih Seiko ini dibuat hanya 1100 ya, 1100 di dunia. Jadi Pastikan kalau kalian ingin berburu ini Buruannya sebelum kehabisan Kalian mungkin bisa langsung berburu di jamtangan.com Langsung cek aja website kita Jangan lupa Kodenya adalah SLA041 ya Atau SLA041J1 Atau mungkin kalian cukup ketik SLA Seiko SLA Itu nanti biasanya dia akan muncul sendiri ya